Senam aerobik bikin semangat olahraga terus. Senam aerobik banyak disukai. Para ibu-ibu juga sangat menyenangkan. Senam aerobik juga senam yang lainnya. Sangat membantu tubuh kita. Jadi sehat juga melatih otot. Mengencangkan kulit juga melangsingkan perut yang buncit. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Biar tahu video-video saya yang baru lagi. Oke lur, selamat menonton.